Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng injing bocah-bocah Pripun kasarasa nih Sainggi Sugeng pinanggi male Ing pesinaunan bahasa jawi Kelas tiga Kali ustada Fiska. Saat durungi kawiwitan Ayo bebarengan Maos basmala Bismillahirrohmanirrohim Ing pepangetan iki, Kita sinau babakan nyusun teks hasil observasi Teknik nyusun teks hasil observasi Nah bocah-bocah jerone teknik nyusun teks hasil observasi iku ana pengalaman sederhana utawa prasojo. Kira-kira apa ya pengalaman sederhana iku? Pengalaman sederhana yaiku wujudnya informasi tulisan sing memahami pawarta atau berita paling mengenai sawijining kedadean utawa kegiatan. Jadi, anak-anak, pengalaman sederhana yaitu bentuk informasi tulisan yang memberikan berita penting mengenai suatu kejadian atau kegiatan ya. Kira-kira apa wae bab-bab Kang kudu dikateake nalika nulis laporan sederhana iku Bab bab kang kudu dikateake nalika nulis laporan sederhana yaiku kaping siji objektif. Objektif yaiku bab sing dilaporake kudu bener-bener dilakoni. Jadi yang pertama kita harus objektif Bab ini yang dilakukan atau dikumpulkan harus benar-benar di, dilakukan, tidak boleh dibuat-buat. Kaping loro, jangkep. Jangkep yaiku isine laporan kudu jangkep, koyokang kang Bapak atau Ibu guru. Yang kedua, isi laporan harus lengkap sesuai yang diajarkan oleh Ibu guru ketika menjelaskan teks hasil observasi. Kapeng telum, tepat waktu. Paling ngumpula, ngumpulakan laporan kudu cundok karo waktu kang wis disepakati. Jadi yang ketiga harus tepat waktu saat mengumpulkan laporan sesuai yang sudah direncanakan kapeng kapat yo narik kawigatan at, yaitu penyusune laporan kudu rapi lan menarik kawigatane wong Lio supaya podo gelem moco laporan kegiatan sengkene gawe maksudnya jadi yang keempat harus menarik perhatian orang lain tulisannya harus rapi dan gampang dipahami oleh orang lain tujuannya yaitu supaya orang tertarik kemudian mau membaca laporan hasil observasi kita bagaimana anak-anak sudah paham ya Bapak bab, -bab kang kudu digatekake nalika nulis laporan sederhana Nah bocah-bocah, apa sih sing arep kok tulis? Pada saat menuliskan teks hasil observasi, Kapeng siji yaitu jangan kegiatan, kaping loro, waktu kegiatan, kaping telu papan panggonan, kaping papat, pengamat, kaping limo, hasil observasi. Saat dulu ikija, ayo diajak ustada, OBSERVASI TAMAN SAK NGARPE KELAS TELU lan KELAS PAPAT AYO AYO SIMAKEN YOCHA YO SELASA WIJINE TANDURAN Kembang SING ONO ing SEKOLAH WERNO UNGU YEN IKI JA BANE Motor SING WIS ORA DIGAWE Tidak POT SING API Eng SEKOLAH UGA ONO TANDURAN SING WERNO GODONGE ORA IJO LOCHA KAYANG Ini yang ikija, tanduran melati, pote nange, kembange, cilik cili ioca, -cili eng taman sekolah, uko ono, pancuran, sing kanggu bocah-bocah, -boca, wisui, tangane, eng sesekulon ikija, ono, kolam, iwak lele, sing wujute, rupa huruf u, k, lan s, api ioca. Yang uga onok kura-kura Saiki ik. Sa ayo nulis laporan hasil observasi Jangan kegiatan observasi tanduran eng sekolah Waktu kegiatan dinos selosok 31 Agustus 2021 Papan panggonan yaiku eng taman sekolah Pengamat Fiska Puspa Dwi Arinda Nah Iki hasil observasi nih. Tanaman ing sekolahan ake Tandurani Ono sing warno ijo Ukuk ono sing warno abang Ono kembang warno ungu sing api yang ngarep kelas telu Ono ban sing didadeake Pot wadai kembang Panggon wisu tangan, Ono eng tengah-tengahan taman, Eng sisi kulon, Ono kolam, Iwak lele, Wujud, Huruf, U, K, S. Nah, Iki contoh laporan, Teks hasil observasi dari Ustada Fiska ngon yoja carane saiki kue kabe, Ayo nulis teks asil observasi Eng omamu dewe-dewe Alhamdulillah bocah-boh -boca, Pesinaunan bahasa Jawi Dino iki wes rampung yoja jo lali tugase diker no. Lai isek bingung, iso ditakokno, guru, bahasa Jawi, masing-masing, cekap semanten matur suwun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.